Dengan Bismillah kami mulakan, Alhamdulillah kami sertakan, Salawat salam kami haturkan kepada Nabi, Keluarga Sahabat ikutan, Sakumpul komplek crowdah namanya. Kitab dan zikir salawat dibaca, barang cahayanya nyinar di majlisnya tercurah rahmat banyak Tuhannya. Sekumpul mengumpul banyak ulama kumpul bersama di majlisnya seorang guru lautan ilmunya. Sehko nazaini memimpin taklimnya. Berbagai ilmu diajarkannya, Segala ilmu fardu ainnya, Tauhid dan fikir juga tasawufnya Semoga Allah balas jasanya Doai Guru Ayah kami Engkau menindik bimbing roh kami engkau lah pewaris nabi-nabi nyebar luaskan sunahnya nabi cahaya sekumpul allah masyurkan berbagai ilmu habaib datangan berbagai panjuru dunia datangan maka hadral mau tak ketinggalan Seorang ulama Allah kompletkan suaranya merdu wajahnya tampan tinggi badannya indah menawan siapa ketemu tunduk dan sofan musalla raudah tempat ajarnya bermacam ilmu serta wiridnya sebagai ulama ikutan nabinya yang Islam padanya amat banyaknya beliau terkenal murah hatinya murah hartanya sosial hatinya setiap tamu dan yang muallafnya diberinya duit dengan kasihnya Masjid Markapura dan pesantrennya Ikut menaruh celengan amalnya Hasilnya puas, banyak dapatnya Berkah ilmunya, berkah gurunya Sakumpul masyur banyak muridnya Lebih sepuluh ribu waktu maulidnya Kompleks sakumpul tak memuatnya Beliau keturunan Syekh Arsatnya Datu kalampayan itu masyurnya Batapa senang hati datunya Lihat cucunya dengan suksesnya Pengajian sekumpul membawa berkah Akhirat berkah, dunia pun berkah Ojek dan taksi pecah pun berkah. Inilah majlis pembawa rahmat. Beliau ulama bukan umarah, bahkan umarah datang padanya. Duduk bersimpuh dengan taklimnya bersih politik malulu agama.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 ada yang suka ada yang bancinya Sebelum tiba waktu wafatnya komplikasi banyak kit Allah mujinya hatinya sabar terus berobat sakit menambah tinggi pangkatnya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 Tanggal lima bulan rajabnya samping mushala, rawdah makamnya Orang yang soleh banyak tandanya Terlebih-lebih waktu wafatnya Manusia banyak datang melawatnya Allah yang gerakkan geretek hatinya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 kami berkumpul, di sini berkumpul, di surga berkumpul Kini engkau telah tiada, pandanglah kami sanantiasa. Dulu engkau pernah berkata, pandangan guru yang wafat lebih tajamnya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 Mohon sudahkan. Alhamdulillah. Allahu salla alaihi wa sallam. Allahumma